jadi misalnya, atau kan anak share hasil kan ya aku oh, sama teliti, teliti apa tentang kan share iki pak tuh iya sama-sama tapi sudah sama-sama ini, berarti kata-kata mini 50 per kepala, per kepala. Ya, We, so, so, so, so, okay. so, acara. Um, acara tu, yon, eh, kita ikut. Acara aku ae. Terus mau dituju sebagai per kepala. sampe lah. Minimal. Minimal ini ya. Ya. Iya per ini 50 ribu istri ini ikut ya nasibnya. Nah, itu masu masuk nah itu per, -atana. per -atana. Ya, masuk. Masuk. masuk. Per, -alumita. masuk. Apa per kepala? Nes ne. langsung njot lu masih ngerti kan lu? tapi baru, berarti terus berarti per alumni Sakmono, berarti alumni yang tidak ikut tetap seikhlasnya alumni sudah ikut sih Nah, Jadi tarian alumni ya. Ya, minimal